Guys guys ada info penting nih, ada giveaway harian menuju 20.000 subscriber Nah apabila video ini tembus 200 like dalam 2 hari akan ada 5 orang pemenang yang beruntung Dan 400 like dalam 4 hari akan ada 10 orang pemenang yang beruntung Dengan syarat kalian wajib subscribe channel ini, yang kedua like video ini, dan yang ketiga komentar positif dan juga komentar instagram ataupun juga facebook kalian ya dipastikan jangan nomor handphone karena nantinya terkena spam oke semoga beruntung ini, ataupun belum tahu tentang reksadana, kalian bisa pilih tidak tapi kalau misalkan kalian tidak tahu reksadana, kalian bisa pilih saja 好